Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dalam Maple Informatika Sebelum kita mulai Kita awali dulu dengan Bacaan fatihah untuk para guru-guru kita Para sesepuh mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat Menjadi anak yang Solih-solihah al tihah a billahi vil lahim na shayn toani rajim bis min lahir rahim alhamdulillahi rahpin alamin ar rahmani rahim iman kei umtit iya kana butu a iya kana stain eh tina shiradal mustaqim shiradal lajina an am taanehim hirin bagu tuop ya alaihin walom to amin Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kualitas program dan SOS kode Di sini kita akan mempelajari tentang apa itu program, kemudian SOS kode, tentang pengujian dan sebagainya nah, Tujuannya kalian bisa memahami apa itu SOS kode, apa itu program Kemudian, bagaimana cara untuk mempelajari, uh, mengetes program, mengetahui program-program yang berkualitas itu seperti apa? Langsung saja, kualitas program atau sosko. Uh, ketika kita berbicara tentang program atau sosko, ini program itu suatu suatu program ya, misalnya gambarannya paling gampang adalah misalnya kalian yang bermain HP HP itu kan ada aplikasi aplikasi itu sebuah program jadi aplikasi itu sebuah program misalnya Google Chrome itu kan program nah Google Chrome ini yang di HP kalian atau yang di komputer atau misalnya kalian di HP punya aplikasi kamus atau aplikasi untuk game ini adalah program suatu software perangkat lunak yang bisa digunakan menghubungkan antara pemakai pemakainya kalian kan kalian punya smartphone pemakai, lah itu disediaini sebuah interface atau apa ya tat, uh, sebuah tampilan sehingga kalian bisa memerintahkan. Komputer atau memerintahkan smartphone untuk melakukan apa yang kalian ingin, misalnya mau selfie, mau foto dari arah depan, nah tinggal klik pada bagian kamera, putar kamera gitu. Nah itu program. Nah untuk menjadikan program itu sesuai dengan apa yang kita mau, ini kita harus membuat program tersebut. Lah kode-kode program itu, itu namanya kode Programnya itu namanya program Sebelum jadi program itu Ada sumber kodenya Yang belum dikompil namanya source code nah, Kalau dibahasakan Source code ini adalah suatu Rangkaian pernyataan Atau deklarasi Yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca Manusia Jadi kalau <tuh> Source code ini Ditulis sesuai sintak dari masing-masing bahasa pemrograman lah bahasa pemrograman itu apa saja banyak sekali banyak bahasa pemrograman tapi ada beberapa pemrograman yang populer dalam dunia komputer ya itu ada pertama ini ada yang sekarang populer namanya Python ini Python bukan piton ular ya cuman memang logonya logo ular ini bahasa pemrograman Python Python ini sekarang banyak dipakai dipakai karena bahasanya itu mudah untuk dipahami ini yang Python ini kemudian ada bahasa PHP bukan pemberi halapan palsu PHP itu suatu bahasa pemrograman yang biasanya kalau kalian hampir rata-rata tampilan web dinamis web dinamis ya kalau web yang bukan dinamis yang statik itu baganya HTML Uh, yang web dinamis ini rata-rata sekarang itu rata-rata, walaupun tidak semua, rata-rata sebagian besar pakai script PHP. Kalian kalau ingin lihat nanti dicek uh, download sebuah source code program ini, biaya pemrograman web ini pakainya PHP, deklarasi pakai PHP. Kemudian ada lagi pemrograman Java. Lah ini Java ini populer juga karena sekarang yang Android ini dasar pemrograman Android ini ini pakainya Java. Yang kemudian dikembangkan oleh uh, dimiliki oleh Google. Ini ada namanya Android Studio. Ini bahasa pemrogramannya pakai bahasa pemrograman Java. Sebelum ini ini dulu Java itu bersifat open source ya, maksudnya bebas bukan open source, bebas untuk digunakan ada fitur yang berbayarnya juga, tapi untuk fitur-fitur tertentu, ini dimiliki oleh Sun Microsystem untuk IDE untuk pemrograman Java itu yang dikembangkan untuk Android itu namanya Android Studio kemudian ada bahasa pemrograman ini namanya JS JavaScript JavaScript ini kebanyakan dipakai dalam pemrograman web. Nah, untuk apa? Ya misalnya kita mau membuat apa misalnya otomatisasi tanggal misalnya, membuat misalnya pengumuman ujian kemudian di tampilan webnya agar tampil sebuah tampilan jam yang hitung mundur countdown. Nah ini, ini pakainya biasanya JavaScript. Lah. Lah <tuh> dalam web itu biasanya kombinasi pakainya ada HTML, kemudian script dinamisnya pakai PHP, kemudian nanti apa untuk operasi-operasi tertentu pakainya JavaScript. Ini gabungan semuanya. Kemudian ada namanya pemrograman C#, -Sup. C -Sup ini C# ini oleh Microsoft. Ini C#. -Sup. Kemudian ada bahasa C juga. Nah, ada, dulu ada C++. Ada matlap, ini, kemudian ada switch, ada skala, ada Pascal, ada pemrograman Delphi, masih banyak lagi per Ini bahasa pemrograman sangat banyak. Nah, apa yang harus kita pelajari, Misafak? Kita kalau mau belajar pemrograman ya tinggal senangnya di mana kalau pengen pemrograman dasar itu kalau di sekolah-sekolah ya biasanya dari bahasa Pascal dulu. Tapi dalam penggunaan jarang. Ada yang kalau kalau bisa ya bahasa C saja. Bahasa C dipelajari dasarnya karena ini dipakai dipakai terus yang bahasa C ini. Bahasa C. Kemudian yang untuk web ini bisa pakai ini PHP. PHP itu lebih pelajari bisa, ya semuanya sebenarnya bisa, cuman nanti awal-awal kita bisa ke PHP dulu, PHP kemudian JavaScript, Java untuk yang suka pemrograman apa ini, uh, pemrograman untuk Android ini, pemrogram untuk Android untuk aplikasi-aplikasi HP ini, bagainya ini, uh, kemudian itu untuk Contoh dari bahasa pemrograman. Nah, terus seperti apa sih gambaran? Ini kan pemrograman. Jadi nanti da, misalnya kita pilih pakai Java, pakai Java buat aplikasi komputer atau aplikasi HP. nah kemudian kita rencana apa? Kita tuliskan source kodenya mau buat program apa? misalnya program untuk menghitung. Nah, kita pengen buat program untuk menghitung nilai resistor. Nah, nilai resistor. Resistor kan sekarang ada yang jumlah gelangnya kalau dulu kan cuma 4 tiga itu untuk apa ya tiga itu untuk menunjukkan angkanya itu yes, nomor satu terus dua nomor 3 jumlah nolnya sekarang itu ada yang empat ada yang lima ada yang lima nah ini bagaimana kita ketika orang memasukkan kode resistor warna C warna coklatnya, coklat itu langsung otomatis angkanya misalnya satu, terus kemudian merah O2, oh merah lagi dua, berarti ketika memasukkan apa angka coklat merah sama merah nanti otomatis akan uh, muncul 1,2K misalnya lah ini ini perlu direncanakan kemudian dibuat source kodenya tidak ujuk-ujuk jadi uh, terserah mau pakai apa. Nah, untuk deklarasinya setiap bahasa pemrograman ini akan berbeda-beda. tapi langkah matematikanya itu tetap tetap sama. lanjut ini gambaran contoh ya. ini contoh dari dari script skrip atau source code lah. ini namanya source code semacam ini. ini sebelum dikompil menjadi sebuah program yang bisa dijalankan. ini namanya source code. ini ini contoh bahasa pemrograman Python Ini contoh, jadi katanya def segitiga. Terus print luas segitiga, print. Ini tanda kayak gini, manfaat input masukkan alas, masukkan tinggi. Operasinya, jadi luas sama dengan setengah kali A. Ini alas yang sudah didefinisikan tadi yang dimasukkan, kali tinggi. Print luas segitiga, luas segitiga itu sama dengan luas. Ini sudah diproses di sini, nanti akan keluar di sini kemudian segitiga klik maka akan nanti akan tampil di program dikompel ada tulisan masukkan alas eh, luas segitiga akan tampil semacam ini kemudian ini tampil kemudian masukkan alas nah, masukkan alas nanti kita masukkan angkanya terserah berapa misalnya 15 kemudian ma masukkan lagi tinggi enter nanti otomatis komputer akan menjumlah sesuai dengan yang kita setting semacam ini kalau ini kita salah tulis ya nanti hasilnya akan salah juga makanya langkah o, matematikanya kita yang menentukan <tuh> ini contoh yang Python ya, kemudian ini contoh yang bahasa C nah, biasanya itu include nah, ini untuk library semacam ini main void integer nilai akhir Print F masukkan nilai nah, sama hampir yes prosesnya hampir sama cuman dengan sintak yang berbeda ini bahasa C coba perhatikan nih bahasa C Kemudian ini contoh bahasa Pascal ini biasanya di kampus-kampus awal-awal semester atau di sekarang sudah ada mapel informatika di SMP, MTs mungkin sudah dimulai ada bahasa pemrograman Pascal <coughs> ini semacam ini program biodata uses crt FAR mendefinisikan variabel np, nm, npm, terus tipenya string, mulai lscr screen screen tuliskan nama nah semacam itu kemudian contoh pemrograman Java ini script uh, source code semacam ini public static void hampir mirip mirip dengan C hampir mirip mirip dengan C public static void main string ilah akhiri ini coba perhatikan oke okay. kemudian contoh lagi ini yang Uh, program PHP sekali lagi PHP bukan pemberi halapan palsu tapi apa uh, apa ya bahasa pemrograman web ini biasanya semacam ini PHP jadi, jadi biasanya tanda mulainya kayak gini PHP kemudian panjang lebar luas keliling nah <tuh> sebelum ke sini jadi untuk membuat bahasa pemrograman ini, ada kalanya source code itu kita tuliskan dalam format tag atau apa ya model namanya editor tag editor kayak notepad pakai notepad pakai apa kita buat source codenya terus kita compile itu bisa kayak yang C dan sebagainya atau yang Pascal juga sama tapi biasanya di pemrograman Pascal kita sudah disediakan kayak membuat dokumen di situ untuk membuat dokumen pemrograman, kalau yang C yang sebagainya kebanyakan kita dapat source kodenya terus kita compile sendiri nah, untuk yang bahasa C mungkin kalian yang suka pemrograman untuk, kan sekarang sudah ada perkembangan microcontroller jadi tidak cuma membuat program komputer, tapi membuat microcontroller micro itu semacam kayak membuat apa ya kayak lampu otomatis, membuat IOT, Internet of Things, dan sebagainya itu usahakan bisa pemrograman yang C itu <tuh> nah, kemudian kalau kita mau membuat program, hal apa saja yang harus kita lakukan nah, kita harus mendefinisikan masalah, defining the problem nah, kalian misalnya jurusan agama, nah, jurusan agama pengen membuat program Menghitung waris, ya udah, kalian konsepnya harus tahu. Berarti harus tahu proses cara menghitung waris. Bagiannya seorang bapak ketika ditinggal itu berapa, seorang ibu berapa, seorang anak berapa, anak laki-laki itu jadi asobah atau enggak. Terus ada mahjub dan sebagainya. Itu sudah tahu konsepnya. Terus nanti kita masukkan ke rumus matematikanya, harus kayak gitu. Atau misalnya kalian yang suka membuat pemrograman, misalnya. Anak ipa, anak IPA pengen membuat program untuk menghitung luas sebuah wilayah Luas sebuah wilayah yang disitu bentuknya itu kotak Gampang kalau kotak Sekarang kejadiannya misalnya membuat sebuah wilayah yang mana bentuknya itu acak Ada yang bundar, ada yang segitiga ada yang kotak, yang cuma di situ kodenya cuma warna lah. Bagaimana untuk mendeteksi itu? itu? Atau pengen membuat sebuah program yang otomatis sudah dikasih sensor? Sensor itu akan mendeteksi, misalnya, di depan mata lil Huda. itu dikasih sebuah sensor sehingga akan menghitung jumlah kendaraan yang lewat dalam satu hari satu malam, atau mulai jam 7 sampai jam setengah dua. Nah itu bagaimana Sen agar sensor itu bisa terhubung ke komputer sensor untuk melihat itu. Kemudian komputer bisa tahu informasi yang diceritakan dari sensor kan melihat ada kendaraan satu lewat langsung kirim data ke komputer. Nah, bagaimana agar data itu bisa tertangkap? Nah, kalau sudah tertangkap itu bagaimana kita memasukkan data itu ke database terhitung. Klik cara kami kita klik satu kali, dua kali, empat, tiga kali dan sebagainya. Nah, kita harus Tahu masalahnya apa yang kita buat? Dah paling sederhana kita mau menghitung luas apa? Kita akan membuat sebuah program untuk anak-anak untuk menghitung luas segitiga, luas persegi panjang, nah, luas segitiga dan persegi panjang itu ada atau yang lainnya sederhana, paling sederhana kayak gitu misalnya luas segitiga. Kemudian perencanaan, planning, design system bagaimana kita pengennya nanti tampilan seperti apa, nah, misalnya sekalian seorang programmer tentunya punya planning dan itu bisa ditawarkan ke user atau penggunanya, misalnya penggunanya pengen tampilannya yang kayak gini kayak gini ya udah kita sesuaikan karena desain sistem itu sangat penting kadang sebagus-bagusnya program tapi kalau orang yang pakai kesulitan ya jadi nggak bagus karena namanya itu kurang user-friendly namanya, kurang bersahabat dengan pengguna. Jadi usahakan uh, kita rancang desain sistemnya itu tampilannya bagus, tidak terjadi error. Uh, misalnya kita mau membuat tampilannya kita rencanakan, begitu dek, program dijalankan akan tampil. Anda ingin menghitung apa? Silahkan pilih hmm, Salah satu di bawah ini ya, menghitung segitiga, menghitung persegi, luas persegi, panjang. Orang tinggal milih saja klikkan ke pena. Nah, ini menghitung segitiga tinggal klik segitiga. Nah, masukkan apa tingginya berapa, alasnya berapa? Tingginya berapa? Monggo diketik atau ketik 8 misalnya. Alasnya diketik. Sudah enter langsung keluar hasil. Sederhananya kayak gitu. <tuh> atau kita bisa mempelajari dari sistem-sistem kayak program-program kita yang lihat di HP lah, misalnya kita HP atau di komputer, tampil pertama itu tampilannya itu kita enak enggak sih untuk menggunakan itu? Kalau nggak enak ya bagaimana kita lihat itu yang bagus mana? Kita modifikasi, maksudnya bukan jipak secara total, kita namanya apa ya? inovasi. Kita nyontoh dari orang lain yang sudah tampil lah yang kurang itu lah kita bisa gunakan kayak gitu yang kurang sisi ini tampilannya kurang warnanya kemudian tampilannya panduannya nah ini, ini design system kemudian implementasi coding programming nah itu kita membuat source code tergantung kalian mau membuatnya pakai bahasa apa Python atau bahasa C atau apa kita buat kode, kode programnya kita ketikkan di situ. Nah, ini nah langkah ini yang sangat sulit ini, karena harus tahu bahasa apa, belajar bahasa pemrograman. Di mana belajarnya? Wah, sekarang sudah banyak kita bisa lihat buku-buku di internet dan sebagainya. Ini tinggal, tinggal, ayah fokus belajar bahasa pemrograman, fokus satu dulu. Dimulai, dimulai. Nah, terutama anak-anak IPA ini usahakan harus bisa. Kemudian, dokumentasi. Kita dokumentasikan program tersebut, terus kita jalankan cara menggunakannya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian, operasional dan maintenance. kita, Ya kan yang namanya program itu, nggak ada semua yang namanya program itu kalau bahasa hacker itu nggak ada sistem yang aman. Seaman-amannya sistem, mesti ada kelemahan, karena belum ketemu saja. Makanya seperti kita membuat program Mesti ada kelemahan, kita gunakan Siap-siap saja mesti Biasanya ada namanya bug B-U-G Bug Itu kesalahan program nah, Ini biasanya ada trouble-trouble Ini kita di maintenance itu perawatan Ada namanya update nah, Makanya kita kan sering ada update fitur apa Atau pengen penambahan apa Kita buatkan update Itu namanya pada tahapan yang kelima ini Selanjutnya cara Karakteristik software berkualitas Ketika sudah jadi Seperti apa sih software yang berkualitas itu ya, Pertama Karena ada karakternya Karakter operasional Karakter operasional Berkualitas itu secara operasional Itu harus koreknis Atau Sesuai spesifikasi Kebutuhan pelanggan nah, Kita target misalnya buat program Untuk orang-orang yang misalnya HP ya, orang-orang yang spek HP-nya HP jadul, kalau bahasa anak-anak sekarang HP apa itu? HP HP apa ya? Speknya berjadul lah. Lah kok kita membuat program memorinya sangat besar, spek RAM-nya harus tinggi, ya mereka nggak mau. Ini tidak berkualitas, harus sesuai spesifikasi. Kemudian usability, learnability, gampang di gunakan sat top-tope sampean buat program kalau sulit digunakan ya enggak top. Sulit di surit dipelajari itu enggak top lagi. Padahal itu pakai bahasa yang sudah sangat jlimet, algoritmanya sangat sulit. Itu tetap tetap enggak bagus yang baru harus mudah digunakan. Kemudian integriti uh, Tidak mempengaruhi perangkat lunak yang lain orang ganggu akan bisa jadi ada program sing perangkat lunak lain misalnya program antivirus kok semua perangkat lunak lain dianggap virus, wah dia kok gak bisa kemudian reliability, tidak memiliki cacat kekurangan, kerusakan dan tidak gagal saat dieksekusi. ini sangat-sangat tidak mungkin ya tetap ada kekurangan, Cuman maksudnya saat dieksekusi itu tidak jalan itu nggak bagus ya kemudian kekurangan itu maknanya kekurangan yang tampak awal-awal belum dicek langsung tidak bisa dipakai ini sudah jelas itu kurang tidak tidak berkualitas kemudian efisiensi efisiensi itu ya programnya itu tidak menggunakan sumber daya misalnya listrik, tempat penyimpanan yang berlebihan harus sesuai kebutuhan kalau itu nyedot ya tidak baik. kayak misalnya kemarin kan ada program-program untuk nah programnya bagus itu sebenarnya untuk algoritmanya bagus buat bitcoin itu loh yang namanya apa untuk memecahkan kode sehingga butuh VGA VGA, VGA card, atau graphic card yang banyak sehingga nyedot listrik yang sangat banyak nah, ini kurang kurang baik. Tapi sebenarnya programnya baik, cuman sisi ada sisi lain sudut pandang ketidakbaikannya itu dari sisi kurang efisien dan membuat pemborosan daya. Kemudian security, data maupun perangkat keras dapat berjalan dengan baik, harus aman buat programnya kita buat program web tapi dijebol passwordnya gampang sekali yaitu itu namanya kurang kurang baik harus kita biasanya kalau orang-orang dienkripsi password itu dienkripsi enkripsi dulu enkripsi sehingga tidak sembarang bisa masuk jebolnya juga sulit nah, berbagai level tingkat enkripsinya kemudian tidak berbahaya bagi lingkungan amat nah, terokan yang berbahaya bagi lingkungan ya enggak boleh. Ya masa program bisa berbahaya? Ya jelas kita membuat program game, gamenya disitu ke arah-arah pembunuhan apa sehingga membentuk karakter anak-anak yang memakainya menjadi kejam dan sebagainya. Ajakan untuk bunuh diri, ajakan untuk berani dengan orang tua ini enggak baik. Nah, kalau kalian sebagai anak matolak itu pikirnya bukan program-program yang kayak gitu bagaimana program-program yang bermanfaat bagi orang yang bisa menjadikan orang lebih baik sebagainya kayak gitu hindari jangan saya membuat program-program yang merusak kemudian ada karakteristik transisi karakteristik transisi itu yang pertama <guluh> uh, interoperability maksudnya apa perangkat lunak itu dengan perangkat lunak yang lain itu bisa saling bekerja sama misalnya kita ada contoh ya ada misalnya nitro pdf nitro ini kan bisa membuat uh, program pdf program pdf dibuka dari apa dengan aplikasi yang lain dan sebagainya lah kemudian reusability Maksudnya apa? Kode-kode perangkat lunak itu dapat digunakan untuk tujuan yang lain, membuat perangkat lunak yang lain. Tadi tinggal, ya semacam istilahnya reusability. Kemudian portability. Uh, perangkat lunak dapat menjalankan fungsi sama baiknya pada berbagai lingkungan dan platform sistem operasi yang berbeda. Nah, ini, ini biasa yang digunakan bahasa pemrograman Java yang model kayak gini nih. Bisa digunakan ada semakanya di Windows bisa, di Apple bisa, di Android bisa, itu jauh sekali kalau bisa kayak gitu. Yang terakhir adalah karakteristik revisi. Pertama maintainability, maksudnya mudah untuk dipelihara, untuk di, ya semacam itu, mudah untuk dirawat. Fleksibilitas, rangka tunaknya mudah untuk Ya fleksibel lah mudah dilakukan Untuk di, dirubah Fleksibel Extensibility uh, Maksudnya Untuk menambah fitur Mengurangi fitur pada perangkat lunak itu mudah Terus stability Mudah di upgrade Gampang di upgrade Dapat menangani banyak pekerjaan Atau pengguna Kemudian testability, Mudah dalam dites atau diuji Kemudian modularity modularity modularity. perangkat lunak itu dapat dibagi-bagi pada berbagai macam bagian di kelompok-kelompokkan modul-modul. Itu saja dari saya, waktunya mepet. Mudah-mudahan bermanfaat. Syahri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.